dia <ya> <tuk> <tuk> Kan, <tuk> olah, dengar, kan di tak asli. Nah, nah. nah, no, nah, nah, nah Dia tidak ada di jauh dia Jangan jangan tengok, tengok, ini, tengok, tengok, tengok, lepas lepas lepas, jangan nah ini nah nah ini ini nih ini nah ini, nah, nah, banyak bukan sikok barang ini, banyak ini, wow, banyak itu nah, nah, nah, nah. nah, bukan oh, nah, ya, nah, <tempar> nah. Bahagia, banyak banyak berarti. Ah, itu posisi dia. lagi di Ini jaringnya. Ya Allah. itu. itu. Yang tadi terus-terus ini ngara kulu, terus Dia tenang main terusnya. terus terus naik dulu yang ini ya, ini. Kalau Lepas dari jaring baya. Lepas dari jaring, Lepas dari jaring Terus <coughs> terus, terus. <coughs> terus ngara terus Oh, Itu